Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesler, dimanapun kalian berada, kembali di TV Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik seputar Lesti Gejora dan Rizky Bilal. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk terus mengabarkan kabar terbaru, kabar terupdate, kabar baik dan menarik seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini ada sebuah yang spesial banget ya untuk keluarga Gorohani ini spill nih dari Kak Litsa karena ada kejutan hari ini dari Leslar Entertainment vlog terbaru persahabat ya Siap-siap menerima asupan vitamin bahagia di channel YouTube-nya Youtubenya Leslar Entertainment Mudah-mudahan persahabat ada kabar baik, ada kabar bahagia yang kita dapatkan Dari idola kita dan tim Leslar Entertainment Semangat terus persahabat ya Dan kasih support terus untuk tim Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu memberikan karya-karya terbaik dan kejutan bahagia untuk kita semuanya Amin Berikutnya juga persahabat kita lihat ini video spesial dari Tenovi yang mengunggah video persahabat ya Ini video BBL di acara Bookber barang Leslar Entertainment ini kebahagiaan yang kita dapetin, yang kita rasakan Masya Allah banget ya, pokoknya kita bahagia sekali Walaupun late post yang penting tentunya itu leslar katanya persahabat ya, Kita simak di video yang diunggah oleh akun KR Nadingsi Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah gak apa-apa let post yang penting itu leslar katanya itu luar biasa Hingga berdapat banyak sekali tanggapan komentar yang positif juga nih persahabat ya Yakni dari akun Sunarsi MM 2 mengatakan Masya Allah kangen banget sama Abang L Kita lihat juga persahabat di komentar lain Dari akun Instagram Mama Eda1998 mengatakan Masya Allah Abang Satar kamera katanya persahabat ya Memang pintar banget ya Abang Fatih mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh Menjadi anak kebanggaan Kedua orang tua dan tentunya negara Amin Ya Rabbal Alamin dan berikutnya juga persahabat ada kabar yang sangat membanggakan sekali ya Diunggah oleh akun HB30 Ini kabar yang sangat luar biasa membahagiakan sekali Ini meripost postingan dari Krishna Murti. Ini petinggi polisi loh persahabat ya Kita simak sebelumnya di kalimat caption yang dituliskan oleh Bapak Krishna Murti. Video buat nemenin kamu yang lagi macet-macetan di jalan Bagi yang bisa kasih info siapa nama gurunya anak ini Jawab pertanyaan saya akan dapat bonus Info terkini tentang siapa nama suami Lesti Kejora Wow, persahabat ya nama Lesti Kembali ini viral nih, persahabat ya Ini masuk di kalangan petinggi polisi loh, luar biasa Kita salut, kita bangga pasti ya persahabat ya Dan kita lihat juga di slide berikutnya Seru ya, lesti bilar populer sampai ke kalangan petinggi polisi masya Allah. Katanya persahabatnya, kita bangga banget ya, alhamdulillah membawa berkah, membawa tentunya barokah untuk banyak orang. Kita simak juga di kalimat komentar, ini banyak sekali tanggapan yang positif juga diberikan dari akun Sinta Karyasa mengatakan masya Allah, dan Allah, terharu banget. Nama yang insya Allah membawa keberkahan dan manfaat bagi banyak orang Amin Semoga takdir Allah selalu yang baik-baik untuk Lesti Bilar Semoga mereka selalu sehat, bahagia, sukses, barokah Dan kita sayang dengan Leslar dapat mencontoh hal-hal baik dari mereka Amin Tuh bersahabat Kita lihat juga nih ke komentar berikutnya Dari akun Instagram Calon babysitternya Leslar mengatakan terus melangitkan doa untuk Leslar karena dari doa orang yang sayang dan tulus Insya Allah akan diijabah Allah Subhanahu Ta'ala Masya Allah banget ya Banget sekali Terharu juga nih persahabat ya Alhamdulillah Nama Lesti dan Bilar Ini selalu membawa berkah Dari dulunya persahabat ya Nama couple viral Sekarang jadi satu dan jadi household name Nama yang sudah terpatri dari publik Ini Masya Allah banget berikutnya persahabat kita ke unggahan akun Indosiar yang mengunggah postingan Ini persahabat ya Satu jam yang lalu ada postingan foto grup bunda lesi kejora nih dengan saudara-saudara di kampung Cianjur Lebaran tiba nih kalian di mana kata Indosiar tuh Lebaran di perantauan atau lebaran pulang kampung ini banyak sekali tanggapan dari para sahabat Lesnar ya Persahabat yang memilih tentunya lebarannya pulang kampung Karena pulang kampung ini ada tim Bunda Lesti Masya Allah banget ya dukungan Yang semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu mensupport Selalu mendukung apapun itu untuk idola kesayangan kita ya, Kita juga bangga banget persahabat ya Karena makin banyak doa-doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus, orang-orang baik, yang selalu mensupport Lesti, Bilar, dan keluarga besar Kita masih menunggu kejutan lain persahabat di siang hari ini Jangan kemana-mana, mudah-mudahan persahabatan kita mendapatkan kabar baik dan cidukan vitamin terbaru di siang hari ini Kita stay itu dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, meminucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh